Dengan orang Malaysia ini, bila kita sopan saja, kita walaupun baru jumpa, boleh terasa macam sudah berkawan lama ya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib.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 Oke, okay guys. Di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang senantiasa request di Instagram, request di kolom komentar juga. Terima kasih banyak, dan jangan lupa, guys, follow Instagram saya di @chatmujipe ya. Jangan lupa untuk di-follow karena followernya sedikit sekali. <laughs> Oke, okay, di sini requestan daripada kawan-kawan sekalian, percaya atau tidak. Orang Indonesia sangat menyayangi orang Malaysia. So, ini ungkapan yang sangat-sangat besar sekali daripada orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. So, saya pengen banget tahu gitu kan, apa yang diutarakan, apa yang sebenarnya terjadi orang Indonesia yang berada di Malaysia. So, jom kita tengok guys ini daripada channel Saktika Ardani. Jangan lupa di-subscribe, di-follow dan ditonton video-videonya. Oke? Okay? Langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Assalamualaikum sahabat Saktika semua, apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, murah rizki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan di kesempatan video kali ini, Sakti bersama kita semualah keluarga Sakti Kardani nak menuju ke Hospital Muar, tepatnya Hospital Sultanah Fatimah. Dan kali ini kita menggunakan jasa Grab ya Kawan-kawan semua ada yang boleh teke tak ini drive nya Orang mana? Orang Sabah ke? Orang Cina ke? Ataupun orang Sarawak Dan kebetulan abang Grab ini tinggalnya berhampiran dengan rumah sekti dan ya Yang masih duduk dekat bakrije Sana pintu masuk, sana pintu masuk. Ini sendiri ke sana. Ada dua, nih, Hospital Murni cukup besar, ya, sahabat semua. Halamannya pun luas, sehingga Abang grab dan ayah sakti ini tersalah pintu masuk. So, hey. kita memang kena rajin bertanya lah, untuk kita jangan tersilap masuk, ya. Dengan orang Malaysia nih, bila kita sopan saja, kita walaupun baru jumpa, boleh terasa macam sudah berkawan lama ya. Yep. Ya, itu yang saya rasakan ketika saya juga berjumpa dengan orang-orang Malaysia di Mekah sana. Masa saya menjadi mutawif, masa saya menjadi apa namanya, pembimbing umrah di sana, guys. So, memang ramah-ramah dan baik-baik juga, dan sopan lah. Kalau kita sopan kepada mereka, mereka akan menghargai kita seperti itu. Jadi, apa ya? Kalau kita menghargai orang, maka orang lain akan menghargai kita. Tapi kalau kita tidak menghargai orang, tidak pernah menghargai orang, maka jangan harap orang lain akan menghargai kita. So itu dari kita akan kembali kepada kita dan tetap apa namanya ya? kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan akan kembali kepada kita. Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik guys. So, let's go lanjut lagi. So memang kita kena sopan sajalah. Insya Allah dekat Malaysia kita akan senang Betul. Uh, Dapat pertolongan dan mudahlah bergaul dengan orang Malaysia Apalagi bila orang Malaysia itu menyadari bahwa kita datang dari negara Indonesia hmm. Semacam so, orang Malaysia itu merasa dekatlah dengan kita ah, oke. Okay. Ini berdasarkan pandangan pribadi saya sendiri ya Mungkin dari sahabat Saptika Ardani ada yang berselisih pandangan. Mungkin nanti boleh komen-komen ya karena dari pengalaman kami sendiri alhamdulillah kami selalu mendapatkan uh, sambutan yang baiklah ketika kami berjumpa dengan orang Malaysia walaupun baru jumpa macam itulah ya. Oke Oke. Okay. Oh, sebelum masuk di scan barcode dulu, betul sih. Oke, Alhamdulillah sahabat semua, kita sudah sampai ke sekitar dan tadi ada tanya dekat sendiri-dia. Untuk kita jumpa dokter, kita pergi ke pantai berapa. Oke, sudah lancar. Sampai jumpa ya. So, akan nanti baby sehat ya dokter nak tengok oke oh, okay. uh, Ini nak kontrol mungkin guys Kontrol baby ya Dan saya juga merasa sangat teruja ya Sebab dulu Masa saya bersalinkan sakit pun dekat sini Dekat hospital kerajaan ya Macam kita sudah Apa ya Macam Udah, macam orang Malaysia lah. Bersalin pun dekat Austin, hospital kerajaan, walaupun bayarannya memang berbeza lah untuk kita bukan warga negara. Tapi itu uh, saya terusir bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di Malaysia ini, mendapatkan apa ya pelayana, pelayanan yang baik. Alhamdulillah, dan alhamdulillah nih sakti lahir di Malaysia sehat ya dan Sakti coba teruja sekarang boleh nantarkan Bunda untuk cek baby ya sahabat Saktika semua mungkin ada yang bertanya kenapa saya selalu buat video tentang Malaysia ini adalah sebagai bukti rasa kasih sayang kami terhadap Malaysia wow. kenapa tidak karena kami berjodoh mendapatkan rezeki dan akan terlahir kedua anak saya ini dekat Hospital Kerajaan Malaysia. So ini adalah bentuk rasa so, terima kasih dan kasih sayang kami kepada negara Malaysia. Nah, Ayah ya? sudah siapkan Tidak. untuk pembayarannya ya. Albumin Neil, sudah... Sebentar tadi Nes ada panggil saya untuk ambil ujian urin dan alhamdulillah hasilnya bagus. Okay. Setelah ini saya kena antri untuk uh, Nes itu membaca buku rekod saya dekat klinik kerajaan, okay. hampiran dekat rumah saya ya yang setiap bulannya saya uh, cek. Jadi Nes dekat kerajaan pun nak cek. Dan akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saya. Mm -hmm. Setelah itu baru saya boleh berjumpa dengan dokter. Dokter dan nanti akan tes USG untuk okay. melihat perkembangan uh, bebinya apakah bagus, ada masalah ataupun uh, memang baik-baik saja ya. Amin mm amin -hmm. amin ya Alamin. Sahabat semua Alhamdulillah udah Sakti sudah jumpa dokter Cukup lama beratur kan Jadi, Alhamdulillah dokter cakap Perkembangan atau pertumbuhan dirinya normal Alhamdulillah Alhamdulillah lah, normal lah perkembangannya ya Dan katanya Katanya apa? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, hai, itu bulan Mei bulan nanti, bulan hari raya lah ya, hari <tuk> raya <tuk> semoga selamat malam. Amin, amin. Akan ya, sahabat semua. Dan amin, amin. Ini Ayah Sakti tengah cari grab ya. Kita. Oke. Okay. Tunggu balik. grab. Tadi pun kita berangkat naik grab. So, balik, sekarang ayam. balik kita pun. Dengan ditunggu. Ayah Sakti undangan tuh sangat berkesian. Malam terus ya. Terus rehat. Dia ya? terus ketiga hospital. Oke, sahabat semua, terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mencopot keluarga kami dan selalu memberikan doa-doa terbaik untuk keluarga kami. Semoga sahabat semua, semoga semua rekan istrinya Amin. kesehatannya. Okay. Oke, semoga saja dari kami. Oke, kita sudah, Wassalamualaikum. Selamat bye Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah tadi Orang Indonesia ini sangat menyayangi Malaysia Sebab fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit Malaysia Kepada orang Indonesia Dan itu membuat mereka terkesan seperti itu Sama Fasilitasnya sangat-sangat bagus juga Dan apa ya Daripada keluarga ini kita belajar bahwasanya Kalau kita hidupnya sopan Hidupnya baik Maka perlakuan orang lain kepada kita juga baik guys Itu pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita dan kita hidup bukan hidup sendiri Kita hidup bermasyarakat Jadi kita harus berbaur dengan masyarakat Melakukan kebaikan-kebaikan kepada tetangga kita kepada jiran kita Kepada teman-teman kita Dan kepada orang yang dekat dengan kita Ataupun jauh kepada kita Jadi kita kena sopan Kena ramah Kena baik Kalau semua itu ada pada diri kita Maka insyaallah jalan hidup kita juga akan baik So, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Saktika Ardani Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh